Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku pengen share ke teman-teman semua Aku lagi masak ikan patin Ini aku masak kuah Santan pedas gitu teman-teman Ini seger karena ada tomatnya Tapi ini juga agak Berlemak ya teman-teman Tapi menurutku rasanya tuh pas banget Ada gurih-gurihnya Mungkin karena lemak-lemaknya itu jadi makin nikmat gitu rasanya ya Buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya Sini satu ekor patin, ini ukuran sedang, aku udah cuci bersih ya teman-teman Ini kemudian aku tambahin garam, aku tabur-taburin gitu aja Kemudian ini aku ratakan, aku remes-remes ini. Ini mau aku goreng ya patinnya nih ya teman-teman. Sebenarnya ini patinnya nggak digoreng nggak apa-apa. Cuman aku merasa kayak merasa kayak makan ikan mentah gitu kalau nggak digoreng. Jadi ini balik ke selera kita masing-masing ya untuk kepala patinnya aku lebih suka utuh kayak gini teman-teman yang penting ini dibersihkan itu kayak insang-insangnya gitu tapi balik lagi ke selera lagi kalau teman-teman suka kepalanya ini dibelah dua, silahkan kalian belah ya untuk bumbunya ini udah aku catet di kolom deskripsi ya teman-teman silahkan cek di sini ada santan juga 500 ml kemudian garam ini pakai gula aren sama kaldu bubuk untuk gula aren teman-teman bisa ganti gula pasir aku juga pakai daun bawang sama bawang goreng ini untuk taburannya nanti ya untuk bawang putih, bawang merah sama kemiri, ini aku potong bagi dua gini ya teman-teman soalnya aku mau goreng dulu bumbunya biar ini bumbunya benar-benar matang dulu untuk cabai rawitnya, aku mau potong belah dua gini ya teman-teman kalau kalian lebih suka yang pedis lagi, bisa kalian ulek juga ini mau aku potong-potong gini aja nanti mau aku cemplungin langsung Tomatnya juga aku potong-potong Kemudian bagian pangkalnya ini aku buang ya teman-teman Aku potong gini aja untuk tomat Nanti juga ikut nyemplung sama cabe Untuk daun bawang aku potongnya agak panjang-panjang gini Jadi nanti biar kelihatan gitu ya teman-teman ijo ijonya nya Lanjut kita langsung goreng Bawang merah, bawang putih, kemiri Sama cabai keritingnya Ini kita goreng sampai matang Sampai harum ya teman-teman Lanjut kita mau haluskan bumbunya ya teman-teman Aku tambahkan garam, gula aren Sama penyedap Aku pakai Royco Kalian boleh ganti merek lain ya teman-teman untuk gula aren kalian juga bisa ganti gula pasir biasa Ini kita haluskan ya bumbunya belum teman Kemudian ini ada 300 ml air Kita didihkan dulu sampai mendidih Kemudian kita masukkan daun salam, serai, lengkuas yang udah digeprek Sama bumbu yang udah kita haluskan ya Ini kita aduk-aduk bentar Biar bumbunya larut Kemudian kita siap masukkan patin yang digoreng. Kalau kalian mau langsung patin mentah enggak digoreng dulu juga enggak apa-apa ya, teman-teman. Cuman nanti proses masaknya agak lama sampai patinnya benar-benar mateng gitu ya. Nah, di sini aku langsung cemplungin ini cabai rawit sama tomat. Ini nih, teman-teman, yang bikin makin mantep Ada seger dari tomat dan pedes dari cabenya ya tentunya. Kemudian langsung aku masukin 500 ml santan Aku sih sebenarnya ini pakai santan instan ya. aku larutkan dalam air gitu teman-teman Kalian kalau mau pakai santan yang asli itu lebih gurih ya hasilnya ya Nah ini aku juga mau tambahin daun bawang Ini kayak udah terakhir-terakhir pas mau mateng gitu ya teman-teman Biar daun bawangnya itu tetap hijau Kemudian ini jangan lupa kalian juga tes incip-incip dulu rasanya Pastikan sesuai dengan selera teman-teman ya Manisnya, asinnya, yang jelas ini gurih banget dari santan Kemudian ini aku mau tambahin bawang merah goreng Ini biar makin sedap ya teman-teman Jangan di skip untuk bawang merah goreng Alhamdulillah, ini dia hasilnya ikan patin kuah santan pedes. Ini enak teman-teman, gurih, ada seger-seger dari tomat, pedesnya juga pas. Ini sedikit berlemak, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita nggak makan tiap hari ya teman-teman. Kadang-kadang aja makan yang kayak gini-gini. Yang penting kita bersyukur dan badan sehat insya Allah ini nikmat yang luar biasa Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya